Hai sahabat Tetsugi mengucapkan terima kasih atas dukungannya baik lewat subscribe comment dan share sehingga kanal Bali Jani semakin banyak penyimaknya pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah konten mengenai silsilah para area yang keturunannya tersebar di Bali seperti sudah kita ketahui para area yang keturunannya kini tersebar di Bali sebagian besar merupakan tra air Langga, yaitu putra sulung Raja Bali Udayana Warma Dewa dengan guna pria Darmapadni alias Mahendradatta yang berasal dari Jawa Timur Mengenai air langga yang tidak menjadi raja di Bali, sudah pernah kanal Bali Jani ungkap lewat konten sebelumnya berjudul "Penyebab Air Langga Tidak Menjadi Raja di Bali". Namun, bagaimanapun, keturunannya telah kembali ke Bali sebagai para area yang mengemas tugas-tugas penting di dalam pemerintahan, terutama setelah Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Area kepakisan, misalnya yang juga bergelar Sri Sirarya Kresna Kepakisan, seperti kita ketahui, adalah Patih Agung dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, adipati Bali yang dilantik oleh Majapahit pada tahun 1352. Menurut Babat Arya, kisah perjalanan para Arya Sri Sirarya Kresna Kepakisan adalah keturunan raja Kediri yang bernama Sri Jayasaba. Selanjutnya, Sri Jayasaba menurunkan Sri Sastrajaya yang berkuasa di Kediri sejak 1258 sampai 1271. Pada waktu itu, kerajaan Kediri berada di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Adapun Sri Sirarya Kesna Kepakisan adalah putra Sri Sastrajaya. Jaya Katuang yang kemudian menggantikan Sri Sastrajaya suatu saat berhasil membalikkan keadaan dari kerajaan bawahan menjadi penguasa atas kerajaan Singasari. Tetapi setelah Majapahit berjaya di bawah pimpinan Raden Wijaya, kerajaan Kediri tunduk kepada Majapahit. Setelah berada di bawah kekuasaan Majapahit, gelar Sri semua mantan raja Kediri dan keturunannya diturunkan menjadi Arya atau ksatria. Oleh sebab itu, mereka kemudian mendapat julukan sebagai Arya yang Kediri atau ksatria yang Kediri. Waktu itu, ada kerajaan lebih kecil yang berada di bawah kekuasaan Kediri, yaitu Kerajaan Gegelang, yang diperintah oleh Sri Semaraka Jentaka, yang bukan merupakan keturunan Air Langga. Gelar Sri raja Gegelang ini pun diturunkan menjadi Arya. Dengan demikian, putra-putranya juga tidak ada yang memakai gelar Sri. Mereka adalah Raden Kartapati, Arya Menjung, dan Arya Teteg. Adapun Arya Teteg kemudian menurunkan Arya Tanmunur, Arya Tan Kaur, dan Arya Tan Kober yang telah menetap di Bali. Bagaimana dengan Sat Arya? Enam bersaudara yang terdiri dari Raden Cakradara, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Putawaringin, Arya Sentong, dan Arya Puda adalah juga keturunan air langga. Sad Arya yang juga disebut Arya Kauripan ini adalah keturunan air langga dari istri Penaweng atau selir, sedangkan Arya Kepakisan atau Arya Kediri adalah keturunan air langga dari Permaisuri. Lebih jauh mengenai saat Arya dapat disimak pada konten kanal Bali Jani berjudul "Asal Usul Para Arya Majapahit di Bali". Pada konten itu diuraikan mengenai siapa mereka dan bagaimana mereka sampai pindah lalu menetap di Bali. Masih ada area lain keturunan Airlangga yang pindah dari Jawa dan menetap di Bali setelah Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Mereka adalah Arya Gajah para dan Arya Getas. Mereka tentu saja masih ada hubungan keluarga dengan Arya Kepakisan, hanya saja garis silsilah mereka berbeda. Kalau Arya Gajah para dan Arya Getas merupakan waris Sri Jayabaya, Arya Kepakisan adalah terah Jayasaba. Arya gejah para dan area getas adalah putra Arya wayahan dalam menyenang sedangkan Arya wayahan dalam menyenang merupakan cucu Sri Jayakatuang dan Ayah Jayakatuang adalah Sri Kertajaya alias Danang Gendis dan Sri Kertajaya alias Danang Gendis adalah salah seorang putra Sri Jayabaya area lain yang sisilahnya masih segaris dengan area gajah para dan area getas adalah area ketanggaran alias area kenuruhan yang kemudian menurunkan area sabrang alias kebuana Brang yang selanjutnya menurunkan area singasardula sardula alias kebutaruna Lain lagi dengan area Wangbang Pinati, area Wangbang Sideman, area Wangbang Wayabia, atau area Wangbang Kajakau. Mereka adalah area keturunan Mani Angkeran yang berluhur Brahmana, yaitu dahyang sidimantra Lalu, siapa itu area kencang tegah kuri? Ia adalah Putra Dalam Sri Aji Kresna kepakisan yang karena melakukan perbuatan yang dianggap melanggar peraturan lalu diserahkan kepada Arya Kenceng dan dijadikan anak angkat oleh penguasa tabanan itu Selain para Arya yang sudah disebutkan tadi masih ada lagi Arya keturunan air langga yaitu Arya buru alias Arya pengalasan alias Arya timbul khusus mengenai Arya Buru ini sudah pernah kanal Jani paparkan pada konten berjudul riwayat area pengalasan dan keturunannya jauh sebelum para Arya Majapahit datang ke Bali sebenarnya sudah ada para kesatria di Bali yang menggunakan sebutan Arya mereka adalah keturunan yang Jaya bukan empu genijaya ya yaitu Arya Rikih, Arya Rikis, Arya Kedi dan Arya Karang Buncing. Seperti sudah kita ketahui, Arya Karang Buncing adalah orang tua kebo Iwa. Kiranya perlu juga saya sampaikan bahwa khusus mengenai Arya Kutawaringin sebenarnya ada dua versi. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Arya Kutawaringin adalah salah seorang garisan Arya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tetapi ada juga yang mengatakan bahwa area Kutawaringin merupakan keturunan Sri Jayabaya demikian secara singkat mengenai silsirah para area yang keturunannya tersebar di Bali jika masih ada warga area yang belum dimasukkan ke dalam konten ini mohon sahabat berkenan menambahkannya pada kolom komentar Semoga bermanfaat Rayu